Ketika wanita berpakaian hitam itu mendengar suara garing di belakangnya. Matanya yang tertutup rapat terbuka perlahan. Ujung-ujung mulutnya sedikit melengkung ke atas. Membuat wajahnya yang tampak dingin agak lembut dalam sekejap. Aku pikir kamu mengikuti paman Dao untuk memilih murid baru. Kenapa wajahnya panjang? Si berpakaian hitam bertanya ketika tangannya yang putih lili memegangi sebuah pedang panjang berwarna hijau. Kemudian... Dia berdiri dengan anggun sambil menatap Ying Huan Huan dengan sedikit sukacita di matanya. Jangan menyebutkannya. Ying Huan Huan mengerutkan alisnya dan mengerutkan bibirnya. Dia kemudian melanjutkan. Awalnya, aku ingin melihat seberapa mampu juara perang kekaisaran Hundret. Pada akhirnya, ternyata dia hanya idiot yang sombong. Petik dua. Mengapa wanita berpakaian hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah Pil River yang bergelombang dan berseru dengan lembut tanpa membuat keributan besar? Orang itu benar-benar meninggalkan kesempatan untuk memasuki Sky Hall dan memilih Desolate Hall sebagai gantinya. Ying Huan, Huan menggerutu dengan marah. Oh, wanita berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Dia sama terkejutnya dengan Ying Huan Huan. Rupanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kejadian seperti itu. Orang itu berkata bahwa dia ingin belajar kitab suci yang sunyi besar. Dia sangat ambisius. Jawab wanita berpakaian hitam itu dengan lembut. Dia memang sangat ambisius. Tapi aku khawatir ambisinya adalah apa yang akan membunuhnya pada akhirnya. Jika grid desolate scripture sangat mudah untuk dikuasai. Desolate hall akan melampaui sky hall dulu. Waktu itu. Sis bermeditasi di hadapan tablet desolate selama sebulan dan masih gagal belajar apapun darinya. Bagaimana orang itu bisa berhasil? Ying Huan Huan mendengus. Aku tidak memiliki ikatan dengan Grid Desolate Scripture. Yang lain mungkin benar-benar bisa melakukannya. Wanita berpakaian hitam itu mengarahkan ujung pedang panjang berwarna hijau ke arah sungai pil. Jejak aura pedang yang kuat mulai muncul dari pedang. Untuk menguasai Grid Desolate Scripture. Seseorang membutuhkan lebih dari sekadar afinitas. Kak, jangan bilang kamu pikir orang itu punya peluang untuk berhasil. Tanya Ying Huan, -huan. Wanita berpakaian hitam itu sedikit menoleh dan menjawab dengan lembut. 20% peluang. Apakah kamu mengatakan dia memiliki peluang 20% untuk berhasil? Bagaimana mungkin? Kamu bahkan belum bertemu dengannya. Seru Ying Huan Huan sambil matanya melebar. Seseorang yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah dan mampu melampaui jenius super kekaisaran itu bukan hal biasa. Menjadi juara dalam perang seratus kerajaan tidak bergantung pada keberuntungan semata. Wanita berpakaian hitam itu menjelaskan dengan suara lembut. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidak ada yang istimewa tentang anak itu. Ying Huan-Huan cemberut mulutnya luar biasa. Kemudian, dia melanjutkan. Orang itu masih berani bertaruh dengan aku. Hingguan-huan -huan memutar matanya setelah menyelesaikan kalimatnya tepat ketika dia akan mulai berbicara lagi. Suara acuh tak acuh dari wanita berpakaian hitam datang dari belakang. "Jangan ganggu aku dengan masalah seperti ini. Ada banyak orang yang bersedia mendukung kamu. Kamu tidak membutuhkan aku. Aku tidak ingin terganggu oleh masalah seperti itu. Aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan." Petik 2. Kamu hanya tersesat oleh satu gerakan kelingkingzu itu dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Bukan itu, Ying Huan Huan mengerutu. Namun, tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia bisa merasakan aura pedang yang melingkupi platform meningkat dalam sekejap. Setelah itu, dia dengan cepat menutup mulutnya. Gadis kecil, jika kamu merasa memiliki kebebasan terlalu banyak hari ini, aku bisa mengurungmu selama beberapa hari. Suara dingin wanita berpakaian hitam itu langsung membungkam Ying Huan-Huan. Setelah mendengar ini, Ying Huan-Huan membalikkan tubuhnya dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar Huan Ying-Ying menjauh, wanita berpakaian hitam itu mengatupkan bibirnya dengan ringan. Pedang panjang berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melesat ke atas. Pada saat itu, aura pedang menyelimuti seluruh langit. Perpecahan sepanjang 10.000 kaki membelah sungai pil yang bergelombang seketika. Setelah beberapa saat, keretakan kemudian mulai mereda secara bertahap. Nirvana qi yang kuat terbentuk di depan wanita berpakaian hitam. Secara tidak jelas, Nirvana qi terwujud menjadi sosok ilusi. Sosok itu tampaknya adalah Ling Kingzu. Mata wanita berpakaian hitam itu sedalam jurang. Dia mengulurkan jari telunjuk lili putih rampingnya dan mengusap sosok ilusi itu dengan ringan. Kemudian, aura pedangnya melonjak ke depan dan menghancurkan sosok ilusi menjadi kehampaan. Ling Kingzu, aku akan mengalahkanmu. Keesokan harinya, saat sinar matahari pagi menyinari daosek, keributan yang tidak biasa terjadi secara diam-diam melintasi pegunungan besar di Aula Desolate. Keributan ini berawal dari penyebaran berita bahwa ada juara 100 perang kekaisaran di antara murid-murid Desolate Hall yang baru saja dipilih. Selanjutnya, juara ini secara tidak konvensional meninggalkan kesempatan untuk memasuki Sky Hall. Sebagai gantinya, dia memilih untuk memasuki Aula Desolate. Secara alami, masalah yang paling dipedulikan para murid Balai Desolate Hall adalah bahwa murid baru ini akan menerima Pil Riverhead Immersion pada hari pertamanya. Secara umum, hanya para murid yang berprestasi sangat baik yang akan memenuhi syarat untuk menerima Pil Riverhead Immersion. Jelas, banyak murid telah bekerja keras untuk hak istimewa ini. Namun, tidak ada yang mengharapkan hak istimewa perendaman kepala sungai Pil tahun ini untuk direbut oleh pendatang baru. Tidak diragukan lagi. Masalah ini telah membuat marah banyak murid. Meskipun mereka tahu juara 100 perang kekaisaran secara signifikan dapat meningkatkan jumlah murid potensial di masa depan dan hadiah seperti itu benar-benar layak. Mereka masih tidak senang tentang hal itu. Seorang pendatang baru seperti dia, yang bahkan belum membiasakan diri dengan tempat itu, berani mengklaim hak istimewa seperti itu. Dari perspektif murid saat ini, dia jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada seniornya. Di sebelah selatan Aula Desolate dekat ke tempat sungai Pil, ada gunung yang sangat besar. Di puncak gunung, ada platform yang luas. Pada titik ini, platform dipenuhi oleh bayangan orang, tampak sangat ramai. Di depan peron, ada sekelompok orang berkerumun di sekitar. Di tengah-tengah kelompok, ada seorang pria berpakaian abu-abu menatap muram sungai pil di depannya. Semua orang bisa merasakan kemarahan di dalam dirinya. Senior Tong Chuan, jangan marah lagi. Tidak ada yang mengharapkan ini. Murid-murid banyak holdesolate hold menghibur pria berpakaian abu-abu. Berusaha untuk menenangkan kemarahan di hatinya. Saat berbicara. Para murid ini merasa agak tidak berdaya. Meskipun mereka merasa bahwa Tong Chuan memiliki kesempatan tertinggi untuk mendapatkan hak istimewa perendaman kepala Sungai Pil di antara para murid langsung dan dia berkomitmen penuh untuk mendapatkannya. Mereka tidak mengharapkan murid yang baru bergabung untuk menghancurkan pesta. Selanjutnya, pendatang baru ini selangkah lebih cepat dalam meraih nominasi. Tidak heran Tong Chuan sangat marah. Ku, dia hanyalah murid baru. Bahkan jika dia adalah pemenang dari Perang Seratus Kerajaan, dia masih harus memahami konsep senioritas. Dia harus tinggal di Aula Desolate setidaknya selama dua tahun untuk memenuhi syarat untuk perendaman kepala Sungai Pil. Tong Chuan meraung dingin. Setelah mendengar kata-kata ini, murid-murid Aula Desolate di sekitar Tong Chuan hanya bisa tertawa pahit. Sepertinya Tong Chuan tidak berniat membiarkan masalah ini beristirahat. Segera setelah itu, Para murid ini mulai bersimpati dengan murid baru. Meskipun dia telah melakukan perbuatan berjasa untuk sekte Dao, Aula Desolate masih memiliki aturan dan peraturan sendiri. Hak istimewa tertentu harus diperoleh dengan kemampuan. Jika Tong Chuan akan mengambil tindakan dengan sengaja, bahkan jika murid baru itu bisa mendapatkan hak istimewa perendaman kepala sungai pil, reputasinya akan sangat menderita. Sehubungan dengan kemampuannya, Para murid di sekitar Tong Chuan tidak banyak khawatir tentang yang terakhir. Tong Chuan telah berada di Aula Desolate selama tiga tahun dan dia telah mencapai tahap 6 Yuan Nirvana. Dia dianggap agak kuat di antara para murid langsung. Selanjutnya, murid baru itu dilaporkan hanya berada di tahap 4 Yuan Nirvana. Pada saat ini, jumlah murid yang telah menerima berita dan bergegas menuju platform sebelum Pil River agak besar. Selain Tong Chuan, ada banyak murid langsung lainnya, namun murid-murid langsung ini tidak marah seperti Tong Tongcuan. Mereka hanya melipat tangan dan dengan sabar menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka jelas tahu bahwa murid baru yang bernama Lindong tidak akan mendapatkan hak istimewa perendaman kepala Sungai Pil begitu mudah. Swoosh. ketika banyak murid menunggu di peron Pil River, suara tiupan angin bergema tiba-tiba di udara. Segera setelah itu. Lebih dari 10 sosok terbang dari jauh dan mendarat di peron. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Lindong sendiri. Saat Lindong dan rekan-rekannya tiba, platform yang awalnya gaduh langsung tenang. Banyak tatapan menyatu pada mereka. Sebagian besar mata mereka mengandung semburat lucu. Lindong, yang baru saja mendarat di platform, secara alami bisa merasakan atmosfer yang tidak biasa. Namun, Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kejutan. Dia jelas mengerti bahwa meskipun dia adalah murid langsung, murid baru seperti dia tidak dapat dengan mudah meyakinkan kerumunan kekuatannya. Murid-murid yang memiliki senioritas yang lebih tinggi terikat untuk merenung atas fakta bahwa ia memperoleh nominasi untuk Pil Riverhead Immersion. Lindung juga tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Sekelompok pria muda yang bersemangat. Sepertinya kamu tidak akan kesepian di masa depan. Little Martin tertawa kecil ketika dia melihat ke arah murid-murid desolate hall di sekitarnya sambil tersenyum. Lindong mengangguk sedikit. Apakah kamu murid langsung yang baru saja memasuki aula desolate? Lindong. Tidak lama setelah Lindong muncul. Tong Chuan tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Akan ada pertunjukan yang bagus. Ketika orang banyak melihat Tong Chuan melangkah maju, kata-kata yang sama bergema di benak mereka. Senang bertemu kamu, senior. Lin tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Lin kamu memang telah melakukan perbuatan baik untuk Dao Sekte dengan menjadi juara perang seratus kekaisaran. Namun, aku pikir tidak bijaksana untuk mengambil kredit untuk ini. Setiap tahun, hanya satu orang yang diperbolehkan menikmati Pil Riverhead Immersion mengingat status kamu saat ini di aula aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk menikmati hak istimewa ini karena itu senior akan menyarankan kamu untuk datang dan memperjuangkan hak istimewa ini lagi dua tahun kemudian itu mungkin keputusan yang lebih baik untuk kamu kata tong Chuan dengan Acuh Tak Acuh Apakah aku tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi lindung menyeringai tong Chuan menyipitkan matanya dan menjawab karena kamu sudah bertanya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu tidak memiliki keduanya. Dimengerti, Lindong mengangguk. Kemudian, di bawah banyak tatapan heran dari murid-murid Aula Desolate, Lindong menangkupkan tinjunya ke arah Tong Chuan. Senior, tolong bimbing aku. Tong Chuan bukan satu-satunya yang ingin membangun dominasi. Sebagai pendatang baru, Lindong jelas memahami pentingnya tindakan seperti itu juga.